Hah? Apa nih? Sekintas Elite Pass Season 2? Wah, wah, parah garena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, WhatsApp guys? Balik lagi bersama gua Adi Sisutub, di bocoran update terbaru game Free Fire Battle Ground. Oke, pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire Mulai dari event diskon terbaru Bagi-bagi kode redeem gratis Bocoran event besok Sampai dengan event bundle terbaru dan lain-lain Oke, yang pertama ada web event diskon jadi akan hadir web event dengan hadiah utamanya adalah web webbreaker cash bundle Yang dimana untuk Spin pertamanya gratis cuy Wah, kalau kalian hoki nih Kalian bisa mendapatkan set bundle ini dengan cuma-cuma atau gratis cuy Keren dan sini juga ada beberapa hadiah bonus yang bisa kalian dapatkan Apabila kalian sudah memiliki hadiah tersebut Atau kalian tidak tertarik dengan hadiah yang kalian dapatkan itu Kalian bisa menukarkan hadiah tersebut dengan diskon untuk spin berikutnya Wah wah wah wah wah Jadi kita bisa menghemat sedikit diamond untuk mendapatkan set bundle utamanya ya kan dan dikabarkan event ini akan hadir besok tepatnya pada tanggal 21 Desember untuk menggantikan event Bulseye Moko Art. Yang kedua, ada event Inkubator Retrun. Nantinya akan segera hadir Inkubator SG Panjang atau M1014 Apokaliptik Part 2 di game Free Fire mau sedih tapi ya gimana gitu karena dulu tepatnya tanggal 12 Juli 2020 gua habisin banyak diamond buat borong inkubator SG panjang ini cuy gue pengen ngeledekin dia gitu dan sekarang ada part duanya. yaps part 2 part 2 nger tapi ya balik lagi cuy kita ini cuma player ya kan Mau bagaimanapun kita harus ikut dan tabah menerima kenyataan pahit ini ya. Buat para player out usah usahlah banting-banting kursi ya kan? <San> <San> Untungnya harga dari masing-masing skin SGM 1014 pada inkubator part 2 ini itu sama seperti yang dulu. Coba aja lebih murah gitu. Auto geger gede ini. Dan inkubator m 1014 ini tuh akan hadir kurang lebih tiga hari lagi untuk menggantikan inkubator Time Traveler. Yang ketiga, ada bagi-bagi kode redem gratis. Untuk kode redem spesial event Winterland ini sendiri adalah FF1169XN dan JZ2V. Untuk hadiah dari kode Redem ini adalah loot crate skin senjata Sekar dan skin Surfboard. Yang keempat, ada info rilis skin Skite atau Sabit Gold Dream Art. Welcome to Bitchin' Off Out Whole Now, why should we show off? He catching and go Watch it in neon, like Armstrong. Stay with a bitch in a bag. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Say one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, one, like three, four, five, two, You some time, home in a My ex sorry. they don't even Making me myself, can't even save myself. Maybe I should be saying it for my My I swear I'ma make it. friends, shit like a temple. Kid so on a and I move to the next No face, okay? Run into your place with a cane 9 spray. Untuk bagaimana full tampilan dari skin ini sudah pernah gua bahas di video sebelumnya ya Untuk di beberapa server, skin ini rilis pada event bonus top up 500 Diamond Dan untuk di server indo, kemungkinan skin ini akan hadir pada event bonus top up kurang dari 200 Diamond Atau pada event web berhadiah skin sabit Karena skin ini tuh keren banget sih cuy Yang kelima, ada skin terbaru dari senjata Vector Aqua Blast War. Untuk desain tampilannya, keren dan mewah sih ini skin Apalagi waktu dipakai mode dualnya sih, ah udahlah Yang satu memiliki tema desain dan animasi efek fire atau api Dan yang satunya memiliki tema desain dan animasi efek ice gitu Untuk statistik dari skin Vector ini adalah Demek plus 1, Range plus 2, dan untuk reload speednya main 1 Dan dikabarkan skin ini akan hadir pada event Vindade Wheel atau pada event gacha terbaru berhadiah skin senjata Yang keenam, ada skin terbaru dari senjata MAC-10 Cyanfir. Untuk desain tampilannya B aja ya Tidak ada desain bentuk ataupun animasi spesial dari skin ini Tapi keren sih Garena Karena senjata baru rilis udah ada skinnya ya kan Oh iya ya Ini skin pertama buat senjata MAC-10 cuy Iya iya iya iya Untuk statistik dari skin MAC-10 ini adalah range plus 1 magazine plus 1 dan untuk reload speednya main 1 untuk di Free Fire server luar skin ini hadir pada event shop dalam bentuk loot crate skin senjata 25 diamond dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan skin ini akan hadir pada event shop yang sama atau pada hadiah tambahan pada event spin berhadiah skin senjata seperti weapon Royal misalnya yang ketujuh, ada map Alpine Drone View yang kedelapan ada dua set bandel terbaru sebelum kita bahas lebih jauh mengenai set bandel ini alangkah baiknya kita simak trailernya cuy sekui Yang pertama ada set bundle evil slayer untuk karakter cowok Untuk desain tampilannya kayak vampir-vampir gitu ya Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju jubah dengan desain tato Yang terlihat menyala-menyala gitu pada bagian lengan kanannya Terus ada skin celana dengan desain bawahan besi layaknya kesatria di film atau anime-anime gitu Terus ada skin sepatu besi, skin rambut kuncit putih dan skin masker besi.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 I just wanna escape my pain, I just wanna be a better person I deserve this, I just wanna break these chains I for greatness, true to myself, I never fake it Seen them many ones I just told get famous And I said it really can't take it. In spite of everything think, dude, I'm a Fake friends but I'm a toxic day one Started for profit. all I do is verses, No talking, all I in, no option This was a real life, wanna create it Headshot yang kedua ada set bundle blood booster untuk versi ceweknya Untuk keseluruhan tampilan desain bundle ini tuh Masih mirip-mirip dengan set bundle versi cowoknya barusan cuy Paling yang beda di sini hanya dari desain tatonya yang ada di bagian lengan kiri Untuk di beberapa server free fire server luar Set bundle ini rilis pada web event Yaitu event to birch One stone Hah? Apa nih? Skin elite pass season 2 Wah, wah, parah gak Rena? Oh, oh, oh, cuman tutor gacanya toh Kukira beneran ada hadiah skin elite pass season 2 cuy kalau beneran rilis lagi eh, udahlah pensi pensi selain kalian bisa mendapatkan set bundle utamanya kalian juga bisa mendapatkan banyak hadiah keren dan menarik yang ada pada event ini ya kalau kita perhatikan sistem dari event ini tuh hampir sama dengan event di server indo yaitu event get atau buy one free two atau beli satu gratis dua Selain itu, ada pun beberapa server yang merilis set bundle ini pada event moco store Dan untuk di free fire server indo kemungkinan set bundle ini akan hadir pada web event gacha baru berhadiah set bundle Gimana? Tertarik mengoleksi kedua atau salah satu set bundle ini cuy?